Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak kembali lagi bersama Ustaz Adina dalam pembelajaran Al-Quran Nah anak-anak kalau minggu kemarin kita sudah mereview materi mulai dari Hamzah wasol sampai dengan iklab Di minggu ini kita akan belajar materi baru yaitu ikhlab tanwin Diperhatikan ya Nah anak-anak kita ingat-ingat kembali ya Kemarin kita sudah bahas tentang materi iklap Iklap artinya adalah membalik Jika ada mim kecil berkaki dibaca mim mati panjangnya tiga ketuk Contohnya <tuh> Jadi jika ada mim kecil berkaki dibaca mim mati panjangnya tiga ketuk Nah, anak-anak, di sini Ustazah Dina akan mempraktekkan dengan membunyikan baris nomor 1, 2, dan 3. Nanti yang dilingkari Ustazah Dina berarti itu termasuk iklab tanwin. Diperhatikan ya. Auudzubillahi rajim. Baris nomor satu, Baynam bainahum sampingnya Baris nomor 2. Ilaa sampingnya Baris nomor 3. Awanum sampingnya Nah seperti itu untuk baris selanjutnya anak-anak bisa mempertekkan di rumah ya. Nah anak-anak cukup sekian apa yang Ustadz tadi jelaskan. Semoga apa yang Ustadz tadi jelaskan bisa dipahami anak-anak ya. Sebelum Ustadz Tadrina akhiri, Ustadz mau mengingatkan. Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to recite holy quran Don't forget to study at home And be careful Nah anak-anak sekaligus Ustazah Dina Mengingatkan anak-anak jangan lupa ya Setiap selesai keluar rumah Jangan lupa sebelum masuk rumah Anak-anak cuci tangan dulu ya Nah anak-anak Kita akhiri perjumpaan kita Pada minggu ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, jangan lupa dipelajari di rumah ya. Ustadzina Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.